jadi ingatkan lu loh terang jadi Al Quran itu daun loh pangeran zaman Azhari. Gak sing daun loh pangeran ngerti nak pikiran lu uang sombeng gak ke dunia uang loh Cina. pertama itu uang itu akat akat mana nino? pertama. Bahasa Arabnya kedua itu Isnaini sila jo hari ketiga itu, ya Sulasa Salasa terus sila jo <tuh> hari keempat itu Rabi ala sila yang Jawa itu juga pinter ini pinternya Svaro, Ravasa Ravasa yo Arufdiya, mereka Tafsim itu apa? Dino Arufdiya Dino itu Sulasa terus kemis, kamu kata Khamis Khamis itu Khamis itu kelima, terus darah ini nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima venisi ini ke Jumat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 namun itu satu pengirannya apa-apa jadi Yahudi kesel istirahat terus dino sabat sabat istirahat kemudian orang Yahudi saya juga berani satu menuntut berani satu saya tidak apa-apa? ya karena saya ingin berani satu mirip jadi pangeran wisbar tapi dino dalam itu padahal kakek kote gua saya mau enam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 <tuk> istirahat. Tukuh. Tukuh Rudy, terus Rudy, e nak istirahat. Gak ada obat dukung. Dukung nemunya terus satu huti. Nau sing enak darah ini satu aku kesal jadi pangeran. <tuk> dua itu kesal pisan. aja, dua ati Fitas. <tuk> Yang ya diharam lo no kerjulah di nabo. Masuk diharam no ikan di hari nabo. Saku nani kunoyo pangeran gada dat nak nyobu nih bu. Dia ino sattu tenggene Israel mriku kita dadi negara Israel apa negara Palestina. Sawarga negara kon, kowe muni negara Israel berarti nek akone eksistensi nopo? Israel ben arek muni Palestina wong ujare BBP ora ono. Sawarga dirgo kon. Sawarga dirgo ono Palestina, Bro. Israel. Nak dino sattu wak niku kaatha. Iwa kaatha. Masak kepediburu wis raono. Wong Yahudi kuwi satu, sattu ora oleh kepengiran. Yahudi dake jadi nah, jika iparit parit-parit yang dino seduh tapi orang-orang itu den. orang apa? orang jubo jadi jika itu parit-parit jubakan tapi orang jupo <laughs> tapi iwak harus baliknya segoro dan, <laughs> tako, tako, di jubo akad jadi tako itu ngeram tako boleh iwak satu-satu buatan terus dibotan aku benda tuh tapi buat jubo akad dan juga jubo akad sementeng buatan setelah terus akhirnya yang <laughs> di uang yang tukang enggak ya enggak apa? tukang ini yang wong cerdas, itu disebut wong roboh. Ya, jadi ya. ya, pengiran mawon berdiri tidak ini kalian. Nah, ini terus kerap ditambah lama, situ runan jeruji sih. Sekarang kitab, itu model dagangnya, sembening wong singil arah zakat. Misalnya, ini di Wadis Batam Pulau kan wajib zakat sito. Ini kena AP akhir tahun, sebelas sito. Ini sudah wajib.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 Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. karena nabi aku mengye, niki di pangan serigala, jadi nabi kok copin terserigala nanti akhlak. Tapi mangan anak aku kelab ini dicoplok terus bagian <laughs> aku wah di pangan. Berkurang dijual orang nasi yang sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya? Lalu lali orang ora, ora nyobek nyobek. Bajulan nabi aku boleh baclok, kok akhlaknya kok ape serigala? Setiap mangan anak aku konyol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 Terus Nabi Sulaiman itu buat ini gue pulang cerita, pinjaman ngerti betapa orang, -orang nabi nih, gue pinter, mencuci ikan joko, agamanya pengiran, nih syaratnya pinter. Pinter gue punya goblok, kurang begitu pinter banget, pokoknya gue Terus Nabi Sulaiman <coughs> jadi investigasi terpisah, nih pertama ngelakuin nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takut, dengar Nabi gue, gue jadi nanti aku liarin, jari nih laku amateng, jari paling di kumpuli asu jadi, hmm. nabi jauh dia ngadel lagi, sekarang bapak tokoh misal, jauh senang ngono sing wedo itu di tak azirwa nggak glem di demen jauh, ku erok tenan sing demen asu yo jadi, ghe, nabi selamanya loh sitok sitok, asulah rumahnya bi, kanjak orang bertanyaan, abang itu, sitok naik tokoh, geng mestinya harus dijawab umu ya Masuk <tuh> harusnya, tapi empat itu pertanyaan jawabannya, Masuk deh warnanya itu itu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, empat itu empat banyak pelaku. Iku tunjuk, no, na, Nabi najurak nak dibodohi. Jadi Nabi itu ilmu umi, eh, tapi punya kecerdasan luguah. Ya seorang lagi eh, punya kecerdasan nafung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 Kesemua mau egois, penang mati, namu Suswarko, nanglon Wida widadari kan pasti utak-atik mengenai itu. Mengindunya ya suju elek, cewa rewet kan tenang mati nan. Nah, tidak boleh. Cuma agama membolehkan orang ini mati saya satu begini Perang itu tenang, nanti toh nyowo mau mati rapopo Ibu jenenge wako adim nan, tapi tidak wako akos.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 wajib, lah ini galih haram pas delok delo tikus, berarti delok tikus, wajib, kan, itu makanya zaman kalau ngajusul, oke, jadi kita perlu belusur, karena nggak saja jasa karya Nubah itu ada kaidah itu, ada ulama yang berpendapat mubah itu udah ada dalam bagian hukum, umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makro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 delok orang delok orang delok kesempatan delok orang kiai kan bingung terus kue turu turu aku kan mubah turu tangi tangi kue delok besar terus turu muk kan berarti meninggal sekian maksiat delok mau bedok seng orang makram sengkar terus turu muk darah disumpnat diung ya ninggal no bareng jadi kue pas turu itu ya orang maling orang demenan orang zina orang rasanimu makanya dulu masih suka anak sore itu ke masjid ada tukang pungli, terus saja preman tukang pungli turun ke masjid. Dibuka sama santrinya, disuruh sholat subuh sama Sofian Aswad, juga boleh. Jangan-jangan buka.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 jadi manusia nyawanya sudah sikil, itu nak sikil di kerta, itu mati Muka anak nyawane, itu, itu kan, babamu Nabi Atan itu nyawanya sikil, itu juga tangi terus kelekeh, de. Agi, de. So, tangi tidak, kamu harus tangi, orang-orang sudah sikil, kamu ingin ya, terus bagaimana linsan itu, ajulah manusia itu kesus. tapi kesusnya Nabi Atan, jadi abangnya nyowo sudah di sikil, itu nak sikil di kerta mati jadi tiba-tiba di sikil orang-orang, nyawanya